Selanjutnya support energi kepada zodiak yang kelima yang mendapatkan skenario dan tak terduga di bulan November tahun 2021. Jika kartu support energi sudah kita dapatkan, kini saya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat romansa zodiak yang mendapatkan skenario dan tak terduga di bulan November tahun 2021. Dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. E, di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saya kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama adalah. Seven of Swords ataupun tujuh pedang. Untuk sedikit yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo yang dimana di sini digambarkan seorang Leo akan mendapatkan rezeki nomor dan tak Duga di bulan November tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang giat yang selalu mencari celah mencari peluang untuk mendapatkan rezeki mendapatkan keuangan untuk mendapatkan karir yang lebih bagus di bulan November tahun 2021 sehingga di bulan November ini seorang Leo tidak akan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 Sosok seorang Leo selalu melihat peluang, mencari peluang, mencari celah untuk mendapatkan keuangan kehidupan karir yang lebih bagus lagi. Maka di sini juga seorang dia tidak akan pernah menduga sebelumnya bahwasanya ia akan mendapatkan satu tawaran pekerjaan dari orang-orang sekitar, orang terdekat. Bisa juga dikategorikan mendapatkan pekerjaan dari seseorang wanita yang akan mendongkar keuangan lebih bagus lagi. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah di Emperor Secara umumnya, di Emperor itu diartikan orang yang berkuasa, orang yang memberikan tahta, orang yang memberikan sesuatu, orang yang membantu, orang yang memperhatikan. Dan jika kartu di Emperor kita gabungkan dengan zonik yang pertama, di sini menggambarkan sosok seorang orang terdekat, sosok orang di sekitar, sosok seorang wanita merupakan sosok seseorang yang selalu memperhatikan dan memberikan bantuan kepada seorang Leo, yang dimana di sini secara tidak mendadak dan tidak pernah Leo sadari. Ia akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang sangat besar nilai harganya yang mampu mendongkrak keuangan finansial lebih bagus lagi. Dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah ten of One ataupun sepuluh tongkat. Untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio yang dimana di sini digambarkan seorang Scorpio akan mendapatkan rezeki nomplok dan tak terduga di bulan November tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang gigih, namun terkadang di dalam hati ia selalu berprasangka bahwa hidupnya sendiri merasakan sendiri ditanggung sendiri sehingga akan terasa berat. Namun di bulan November tahun 2021 seorang Scorpio akan diberikan dan dihadapkan oleh seseorang yang dekat dengan Scorpio, di mana di sini suatu pekerjaan, suatu karir yang mampu membuat keuangan kehidupan pintu akan semakin terbuka dan untuk aku support energinya adalah Queen of Pentacle secara umumnya Queen of Pentacle itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa seseorang yang dekat dengan Scorpio sendiri dan di sini menggambarkan seseorang seorang Scorpio akan mendapatkan rezeki nomor dan tak terluka di bulan November tahun 2021 yang dimana sini akan mendapatkan suatu kasus pekerjaan yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi yang pekerjaan tersebut ia dapatkan dari seorang wanita yang berada di sekitar Leo sendiri yang mampu mendokak keuangan finansial lebih bagus lagi dan jika kartu di Emperor, kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan sosok yang memberikan sosok yang berpengaruh kepada seorang oh. di bulan November adalah orang-orang terdekat orang di sekitar yang memberikan suatu pekerjaan tanpa skorpio dari sebelumnya yang mampu mendokak keuangan finansial lebih bagus lagi dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah forokap ataupun Empat piala. Untuk sedik yang ketiga, kita mempunyai seseorang yang bersujud taurus, yang di mana di sini digambarkan seorang taurus merupakan sosok seseorang yang mendapatkan kita terduga dari meski nomblok di bulan November tahun 2021. Di sini digambarkan seorang taurus sudah mulai pasrah dengan keadaan ia sudah mulai tidak ada semangat lagi untuk melihat suatu keadaan. Namun, di satu sisi, seorang taurus akan dihadapkan dengan satu pekerjaan dengan satu peluang. Yang dimana di sini membuat seorang Taurus bangkit lagi, up lagi, move on lagi, yang dimana di sini akan berdampak positif kepada keuangan kehidupan finansial seorang Taurus di bulan November tahun 2021, dan di sini seorang Taurus akan mendapatkan satu pekerjaan secara tiba-tiba, satu rezeki secara tiba-tiba, yang dimana di sini mampu membuat seorang Taurus up move on dan mampu meningkatkan keuangan lebih bagus lagi, dan untuk kartu support energinya adalah. King of One. Cara umumnya King of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorangnya usianya di atas tahun sendiri. Dan di sini menggambarkan orang Taurus akan mendapatkan satu pekerjaan, satu job satu tawaran pekerjaan yang besar dilahirkannya yang dimana di sini ia dapatkan dari seseorang yang lebih tua dari Taurus. Seseorang yang dekat dengan Taurus, seseorang yang selalu memperhatikan Taurus, yang mampu mendapat keuangan kehidupan Taurus lebih bagus lagi. Dan jika kartu di Emperor, kita lakukan dengan zodiak yang ketiga, di sini menggambarkan sosok yang mempengaruhi, sosok yang memberikan kepada seorang Taurus. Suatu job yang mendadak, suatu job tak terduga adalah seseorang yang berada di sekitar, seseorang yang usianya di atas 30 tahun, yang mampu merubah kehidupan keuangan seorang Taurus sendiri. Dan untuk kartu zodiak yang keempat adalah dan of Cups ataupun 10 piala untuk jadi yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak libra yang dimana di sini digambarkan seorang libra akan mendapatkan khusus ke nomor di bulan November tahun 2021 di sini dampak positif yang didapatkan oleh seorang libra adalah kebahagiaan bersama keluarga kebahagiaan bersama orang-orang terdekat yang dimana di sini juga seorang libra tanpa disadari sadari akan mendapatkan keturunan di bulan November tahun 2021 dan disini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasannya usaha seorang riba akan meningkat dan berhasil, yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan finansial lebih bagus lagi tanpa dibahas sadari dari sebelumnya. Dan untuk kartu support energinya adalah Kenaik of cup". Secara umumnya, "knike of cup" itu diartikan seseorang yang usianya di bawah tahun seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang sudah matang pikirannya, dan di disini menggambarkan. Seseorang seorang libra akan mendapatkan rezeki noprok dan tak terduga di bulan November tahun 2021 yang dimana di sini dalam kategori ini adalah sebuah keturunan yang merupakan rezeki yang membuat hubungan asmara seorang libra bersama pasangan akan lebih bagus lagi di bulan November tahun 2021 dan di disini juga tidak tertutup kemungkinan usaha seorang libra akan berkembang pesat tanpa ia sadari tanpa ia duga sebelumnya yang didukung didoakan oleh seorang pasangan libra sendiri dan jika kartu di Emperor kita lakukan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan sosok yang berpengaruh, sosok yang memberikan bantuan, sosok yang memberikan support, sosok yang memberikan kebahagiaan kepada seorang lupa adalah sosok seorang pasangan yang dimana di sini seorang lupa digambarkan akan mendapatkan sebuah rezeki dalam kategori keturunan dan usahanya akan semakin maju yang mampu membuat keuangan lebih bagus lagi. Dan untuk kartu zodiak yang kelima adalah Ace of Sword ataupun satu pedang untuk sedek yang kelima kita mempunyai seseorang yang bersodiak Aquarius yang dimana sini dirembarkan seorang Aquarius akan mendapatkan persekidong pelatang terluka di bulan November tahun 2021 di sini digambarkan seorang Aquarius akan mendapatkan satu tawaran pekerjaan yang baru yang dimana disini mampu mendongkar keuangan finansial lebih bagus lagi akan membuka sebuah usaha yang baru yang dimana juga mampu mendongkar keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan disini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Aquarius akan mendapatkan satu tahun pekerjaan yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, yang dimana di sini akan berhasil meningkatkan keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan untuk kartu support energinya adalah page of pentacle. Secara umumnya, page of itu diaktifkan seorang anak dan disini menggambarkan sosok seorang akwarius akan mendapatkan rezeki noplog dan tak terbuka di bulan November tahun 2021 yang dimana sini akan mendapatkan suatu pekerjaan yang baru membuka usaha yang baru dan sini juga tidak terdapat kemungkinan akan mendapatkan suatu pekerjaan yang belum pernah ia lakukan sebelumnya yang mampu mendapatkan keuangan finansial lebih bagus lagi yang dimana sini berkat dukungan doa dari seorang anak yang dimana sini juga seorang akwarius mempunyai tujuan untuk membahagiakan seorang anak sehingga berdampak positif kepada dirinya sendiri dan jika kartu di Emperor kita gabungkan dengan zodiak yang kelima di sini menambahkan sosok yang memberikan sebuah doa sosok yang mendukung seorang Aquarius untuk mendapatkan reskinomprok dan tak terduga di bulan November adalah sosok sebuah keluarga dan seorang anak Aquarius sendiri dan di sini bisa kita simpulkan lima zodiak yang mendapatkan reskinomprok dan tak terduga di bulan November yang pertama adalah zodiak Leo yang kedua zodiak Scorpio, yang ketiga zodiak Taurus, yang keempat zodiak Libra, dan yang kelima adalah zodiak Aquarius. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang 5 zodiak yang mendapatkan meski 20 dan tak terluka di bulan November tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.